Waalaikumsalam Saya Anissa dari kelas 11 IPS 1 Selamat Hari Guru Nasional Semoga dengan adanya Hari Guru tersebut Kita sebagai seorang pelajar Harapannya semoga lebih menghargai dan menghormati guru Dan lebih bersahabat ataupun lebih berkomunikasi dengan guru Ketimbang teman Karena guru adalah orang tua saya di sekolah Kami sebagai seorang pelajar Yang sedang menjalankan uh, Full day di sekolah Terima Pekerjaan rumah yang berlebihan Terima kasih Assalamualaikum